Kita mau berjalan di sekitar Banyu Biru. Apa saja yang ada di sini? Nah, kita mau eksplor di sini bersama dengan rekan-rekan semua. Ya, didampingi dengan Bapak Pustik Lemdi Polri Banyu Biru. Kira-kira berkisar sekitar uh, 3 kilometer, ya. Kita akan mengitari. SPN kemudian ke rumah warga. Nah, bagaimana kegiatannya? Mari kita ikuti hari ini. Live hanya di Pabbim TV. Nah, langsung aja. Jadi ini jumlah siswa di sini sekitar Kurang lebih berapa, Bang? 150. 150, ya. Kita ribu? berjalan 3 Berapa? Ya. Melihat sekitar Dari SPN Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Di Berapa? ada Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? gunung Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? nah itu tuh gunungnya tuh nah, gunung juga nah ini adalah rumah dinas polri ya ini <tuk> sama ya oh. Oh. Maka dari itu buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe ya subscribe di Papa Bin ya ini disiarkan langsung di Papa Bin ya yang mau live chat di sini silahkan dibuka. <tik> <tik> bang mau kemana nih bang hari ini? Bengerek, bengerek, bengerek kemana <tuk> bang? Bengerek, bengerek, bengerek kemana? Ada lu dong, pesannya mana? <tuk> eh, kita akan eh, mengitari di banyu ini ya. Semoga aja sinyal ini mendukung ya. Banyak yang nanyain di. Desa saya katanya Pak Babin kapan live katanya, nih live nih. Ya. Oke okay. kita Explore oh. <tuk> di sini ya. Ada gunung ya. Pengenalan lingkungan ini bertujuan untuk kita tahu sekitar. Di SPN ini, apa saja yang ada di sini? ya Kita berjalan kurang lebih 3 km, ya. Nah, ini adalah TK Kemala Bayangkari. Nah, jadi, yayasan ini tuh dibentuk sebagai wadah untuk anak kecil, ya, supaya dibina agar mempunyai motivasi menjadi polisi, ya. Nah. Oke. Kita jalan terus di sini. Nah, kalau di sana itu rumah dari rumah dinas dari anggota TNI ya. Sudah sana. Ini yang punya Polsek Sajra bang betangga di saja bang nah ya. ini ada sawah juga di sini tuh oh ini gunung gunungnya juga lumayan tinggi ya ada awan juga di atasnya tuh nah nah yang di pinggir ini disebut danton atau pemimpin peloton jadi beliau ini yang tahu anggotanya yang belakang takut ada yang hilang atau gimana ya? Itu tanggung jawab dia gitu ya Oke, kita akan melihat-lihat di sini. Nah, ini ini adalah Masjid Al-Amin di Pustik Bin Maslem di Polri ya. Waduh. Seru banget. <laughs> Oke, okay. nah ini lapangan tembaknya nih ya. Ini lapangan tembak, nah ini lapangan tembak Adi Pradana Pustik Binmas Polri. Ya. Apalagi di sini ya yang Ada di Pustik Banyu Biru ini ya Yang ada di Jawa Tengah di sini dikeliling oleh persawahan dan juga gunung-gunung ya nah. nah ini lapangan bola ya ini lapangan bola ini digunakan untuk uh, kita melatih fisik kita supaya kuat gitu ya Nah hmm. Jadi eh, Pak Babin ini mendokumentasikan kegiatan Pak Babin selama di sini ya. Pak Babin, Pak Babin, Mana? Senang bang <laughs> berada di sini. Senang. Hanya <lis> mana? <rupi> Jalan ya. Ya kita akan keluar ke Satria di sini. Inilah papan gerbangnya ya SPN Ekspen Banyubiru. Di sini. Lumayan lelah juga ya di sini ya. Uh, membakar metabolisme dalam tubuh kita supaya keluar ya. Bekas bekasan rokok, lemak ya, biar keluar. Ya. Nah, jadi ada yang nah, stop ya. Oke. Okay. Kita akan berjalan lagi di sini ya. Nah, sebagian sudah berada di uh, depan ya. Kita mau tujuannya mau ke rumah warga ya. Mengitari. Nah, di sini ada persawahan ya. Tuh, ada orang juga lagi yang lagi nih bab juga di sini lumayan lelah juga ya. Tetap semangat. Tidak usah pandang mundur. Maju selangkah. Supaya kita maju juga. Uh, ya, aman. Belakang. Oke. Okay. Kita lanjutkan ya. Mengitari rumah-rumah warga dengan sopan santun dan juga petak ramah yang dipakai juga kita harus ramah dimanapun kita berada ya Oke di sini ada bebek ya ada bebek loh ada saja di sini nah ini ya kalau bahasa Sundanya mah ini di waluku ya. Enggak tahu kalau bahasa orang sini mah. Bang. Bertakik. Eh, Bang. aku mau jadi fitur Enggak kegiatan di sini. Ya, kita lanjut lagi di sini. Rame ya. Tuh. Explore. Hmm. Oke. Okay. Ini rame banget di sini ya. Kegiatan hari ini disiarkan langsung pak Babin TV ya. Ini kegiatan Live Mall. Oh ya kita tidak editan. Nah. Ini orang paling ganteng nih Tangerang katanya. <laughs> bang naik naik apa ke sini bang? Naik bus wah. Naik bus. Oke okay, kita lanjut lagi ya di sini ramai sekali itu. Ya, Untuk semangat jangan pandang kendor. Nah ini rumah bunga ya referensi buat kalian semua ya yang punya rumah biar dihias apa ini? perhatian membangun hmm? ya, ini apa pepelangnya tuh ya kita sudah menaiki gunung ya gunung gunung apa ya? Semoga aja sinyalnya mendukung ya. Ini ada uh, tukang kayu ya, tukang kayu. Ini. ini perumahan warga ya, desa wisata kebono, kebonomo, kebondowo. Hati-hati <tuh>. teh. Ayo eh, semangat Semangat bang Kita mau kemana bang mau Jalan sehat Jalan sehat Sudah berkeringat bang udah lumayan ya Oke bang oh Ini udah basah nih Udah keluar nih Lemak-lemaknya bisa enggak Jadi Papa Bin di sini juga udah lumayan berkeringat juga nih, ya. Demi menjaga imun dan metabolisme dalam tubuh kita Supaya sehat Kita harus benar-benar mengeluarkan keringat kita Baik itu keringat yang ada di dalam tubuh Atau racun-racun yang membeku dalam tubuh berupa lemak ya Nah ini bagus sekali ya Kita harus berolahraga dimanapun berada ya Mau olahraganya itu di rumah Atau di kamar ya yang penting kalian olahraga ya, keluarkan keringat Lanjut lagi ya, kita explore yang ada di sekitar sini oh. Ini pohon apa ini? Jambu kayaknya Gerenuk Lagi di bang? Lagi di luong kita Kita lagi leluh Guys bisa Ini abang kita nih Mana Ini sering kamu biar Explore, explore. Nah ini ada pohon. Pohon apa ini Pohon petai ya, Pate kecil itu tuh. Ya, kita naik gunung ya sekarang. Persiapan naik gunung. Di sini ada gunung apa nih? Golang apa nih, pak anu. Aduh. Ya, mudah-mudahan sinyalnya mendukung. Namanya Gunung Cinta. Gunung Cinta. Ini udah berkeringat ya, udah basah. Jadi ini treknya menanjak ya menanjak ke atas kita lihat keindahan oh, banyu biru jadi ya, atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan bumi <guruh> <guruh> ya. Ini nggak kalah ya dari Lebak ya negeri di atas awan Ya, <laughs> ya kita eksplor di sini ya secara live eksklusif. Ini juga di atas gunung juga ada rumah warga tuh. Ada bola poli ya. Duduk ada apa ini ya? Ini ada galian, ya. Adalah Udah. ya. Kita lanjut lagi. Mohon maaf ya, kalau suaranya terdengar nggak Mas selesai. Ya, ini live eksklusif live streaming. Yang di belakang juga ya Lihat banyak orang juga ya Oke Tetap semangat ya dengan pantang mundur Demi kesehatan kita Bersama nah, Yuk kita lanjut lagi nih ada yang jual rika-rika di sini ya. Hmm. Ular, sama uh, ya. buka <tose> oh, nah, kita sudah <tose> <tose> merek. <mele> <tose> di rumah warga di sini ada aliran air gunung ya di ada rumah warga kita ekspor lagi di sini ada uh, tk ya tk kalau di situ kita makanya rt kalau di sini pakainya dusun ya kalau bahasa sunda itu dusun itu tidak sopan cuma ya itu nama rt di sini ya Eksplor lagi di sini ada jual minuman juga tuh di atas gunung ya Nah ini rumah-rumah yang berada di Jawa Tengah nih seperti ini ya Minimalis tuh hampir minimalis Kalau di uh, lebak itu rumah panggung biasanya di desa saya juga banyak rumah panggung rumahnya di sini rumah kayu ya banyak kan ya sudah orang adik kecil kita tuh lagi melihat ya kita eksplor juga di sini nah di sini ada cuci tangan juga ya di sini di rumah warga tuh bagus ya ada yang dadah juga kalau dek dadah oke kita itu ada lagu Nokopi Oke, lanjut explore lagi sini. ya. Oh. Ini ada yang jual makanan tuh ya. Nah, kalau rumah Jawa itu kebanyakan rumah kayu nih seperti ini ya. Ini contohnya. Kalau di Serang, kebanyakan rumah panggung gitu, Ini rumah kayu, tuh. khas Jawa. Emang perbedaan itu tidak menyulutkan semangat kita gitu, ya mau dimanapun kita itu satu kesatuan, ya Indonesia. Ya, tes lagi nih, rumah kayu juga di sini. Ini ada, ada burung nih. yang hobi burung banyak burung ya ayam ini ada mushola ke sebelah kanan ini banyaknya di sini ya sekitar Ini sih Pak. nah Tuh ya. Unik-unik di sini jajananannya ya. Ramah-ramah ya orang Jawa. Oke, kita explore lagi ya. Ada apa aja di sini? Di Banyu Biru ini, itu ada toa tuh di atas tuh ya, Toa speaker masjid sepertinya udah berkeringat nih. <tuknya> berkeringat. Ini ada yang jual warung gorengan tuh, Silakan yang mau mampir ke Banyu Biru ya. Di sini udah lengkap semuanya, ada ini yang... Ada di sini nih uh, Indonesia siap kita ini terdengar suara air gunung nih ya so, air gunung ada di sebelah kanan saya Oke okay, kita Alhamdulillah ya sinyal di sini juga mendukung ya itu ada gunung, awannya sudah mele... apa ya? Ke atas ya, membentuk awan besar. Ya, ini rumah yang rusak ya, atau sudah tidak ditinggali? Ini. Ada burung juga nih. Ini Bang ngomong, ini sombong Pak, Pak. <laughs> Dari gunung, ya. Lanjut lagi. Lanjut, ini ada buah mangga, tuh. Indah, ya? Lengkap, ya? Pada tumbuh. <tuh> Di nah, sini banyak burung ya. Oh. Ini udah terdengar suara air. Gunung ya. Kita masuk ke jalan raya ya. Siap yep, semangat teman-teman. Oke, okay. sini kita ada apa aja di sini? Oh gunungnya ya, gunung keindahan alam gunung. Tadi itu kita sudah membukaan pendidikan di Pustiklat Polri, Pustik, Pustik Binmas. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan juga ini kita akan belajar ya, pengenalan tentang fungsi Binmas itu apa ya. Nah ini ya, kalau ke Kemambang tuh ke atas ya, sepaku ke atas, Wargomo ke atas tuh. Kita ke puncak Toloyo. Nah. Sini ya. Oh. <tulah> Oke, kita masih bersemangat di sini ya, di live, di Pak Babin TV, live streaming, no editan, no rekayasan, no settingan, kita lanjut lagi ya, explore nah di sini, bawang <tuk> Turun bang, turun, turun. kemana bang? Busrik, Busrik. Oke, lanjut lagi kita. Lanjut. Jadi luar biasa sekali ya, kita sudah berjalan kurang lebih. Hampir 2 km ya. Dan juga di sini, Alhamdulillah sudah berkeringat sampai ke kemana ya? Oh, sampai ke ujung-ujung ya. Nah, ini ada irigasi nih ya. Kalian bisa lihat di sini nih. Ini ada irigasi sebelah sana tuh. Ini irigasinya. Explore lagi di sini, ya. Misi, Pak. Oh, mau ya. nah, ini sih, Pak. Iya, jemaah main ada musolah Nurul Huda, kerajaan Banyu Biru. di sini ada, mungkin dulunya banyak kerajaan ya. Ini udah berkeringat nih. Zaman. kita explore di sini ya Halo dek aja nah, ya. ya kita explore lagi di sini ya Terima kasih lebih memprioritaskan kami kepada ibu-ibu yang ada di sini tuh nah. ya. Nah, ini, oh. Terima kasih pak udah memprioritaskan kami Nah dusun kerajaan 10 program pokok PKK nah, ini irigasi ya misi bu Oke apa bahasa bahasanya bahasa Jawanya permisi bang, eh bahasa Sunda, <tuh>, Sampurasun. <tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. gila lemak kita ini sudah terbakar kurang lebih 2 kilo kita turun turun berat ya nah itu ada masjid terindah inilah sedang bertani ya aduh alhamdulillah ini ada angin yang sepoi-sepoi itu ya pohon kelapa Keluar di sini ya. Nah, kalau itu merupakan pegunungan yang, yang sangat indah sekali ya. Jadi, di sini tuh sangat luar biasa deh. Lagi mandi apa, Dek? Mandi ayam. Oke, kita explore lagi di sini ya. Sudah mulai ada udara di sini ya. Ini adem. Fisik Fisik. Kalau di atas sini, ini namanya gunung ya. Atau perbukitan. Kalau disebut gunung itu harus aktif ya. ini mungkin gunung nonaktif. aktif dulunya aktif ya. Silakan buat kalian semua yang tahu daerah sini boleh untuk chat-chat aja di bawah atau di kolom komentar ini. Nah, itu sedang menyetop jalan dulu ya, memprioritas pejalan kaki. Nah. Inilah Perjalanan kaki terus diprioritaskan Karena kalau tidak diprioritaskan dikhawatirkan Takut terjadi hal yang tidak diinginkan Yaitu suatu kecelakaan Nah itu penting ya Buat dimanapun kalian berada ya Kita udah live ini Sekitar setengah jam ya Oke. Lanjut terus Sampai kita Berada di SPN Majumiru ya Di sini jalannya sungguh sangat luar biasa sekali ya aspal ya aspal lagi diperitaskan di dalam kaki itu ya Ini eh gunung gunung jangrik eh itu gunungnya. Sabar, pak ya. di sini pada sadar ya akan menggunakan masker ya, pada pakai masker. Bang kasih kata-kata mutiara mutiara bang. Mutiara Ada ada yang mau disampaikan kepada para subscriber saya ini mensana sanamankor Artinya kalau udah jemplung jemplung. Dur, ya. aduh. <tik> nah, ini ada petani ya, di sini. <tik> Sedang mau ngarit Lanjut lagi di sini. SPN, <tik> Lur. <tik> Incar subur lagi, Lur. Ya, Alhamdulillah di sini ya lemak yang ada dalam tubuh kita ya sudah terbakar sebanyak 2 kilo mungkin mungkin ya belum ditimbang soalnya Nah itu masjid tadi ya <tuk> yang tadi rup. saya explore di sini <tuk <tuk Terusnya, truknya ini kelebihan muat. Ini oke, kita lanjut lagi di sini ya. Explore, ini masyarakatnya sadar akan pentingnya menggunakan masker ya. Oh. Oke, kita masuk atau belok ke arah kiri ya. Nah, ini adalah air, air gunung yang berada di Gunung Wonoloyo. Wonoloyo kayaknya seger banget ya, kalau mandi di sini nih tapi mandinya di airnya ya air bersih bukan di air ini mungkin ini pengolahan air ya di sini ya ini ada ada oh pabrik tahu di sini pabrik tahu loh ya ini ada namanya dusun kerajaan Oke sesuai dengan tadi ya kita sudah live streaming sekitar 40 menit sama saja di sini kita juga sudah berjalan kurang lebih 40 menit ya. Dan kita sudah menaiki gunung, melewati lembah, melewati bukit, masuk ke dalam rumah warga dan lain sebagainya. Di sini sungguh sangat suar sekali ya. Kita tidak usah menyerah, kita harus tetap semangat. Lebih baik mandi darah daripada mandi keringat. Nah itulah. <Gülüş> Baik ngeman nih Orang yang banyak ya di sini Nah itu gunung yang tadi kita sudah lewati ya kita sudah melewati puncaknya dan sekarang kita melewati dataran rendah ya dataran rendah kita akan kembali ke satrian itu SPN baju biru nah begitu ya itu ada warga yang melihat kita tuh lagi ngintip penasaran <SY> kali apa yang dilakukannya Polisi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita explore di Banyu Biru. Ya, sekitar Banyu Biru ini. Nah, ini ada himbauan juga bagusnya. Anda masuk, kita pakai masker. Ini ada gang nya sudah banyak ya dari polda uh, Sumatera Utara atau dari polda Aceh atau dari Aceh sampai ke Merauke ini udah menjadi satu ya di lemdek pustik binas gelombang 5 oke okay. nah ini bagus ya Buat dimanapun di desa kalian ya wajib namanya pos ronda menggunakan sentrongan Ini ada tower ya Tower sinyal apa ini? Ada radio kayaknya Ini ada suara binatang rang-rang Ya, di sini sudah jalannya sudah aspal juga. Ya, nah, itu ada ayam. lagi di sini nah, kita explore lagi ya di sini banyak para oh, sedang banyak berkebun apa ini ya, oh. ya kita explore ke sini Uh, buat kebuntu ya Bagus nih ya Buat konten-konten pedesaan Teman-teman saya Saya juga nggak mau kalah Kalau mau bikin konten pedesaan <laughs> Ya kita lanjut lagi Di konten Pababin TV ya Kita sudah berjalan Kurang lebih hampir 2 kilo lebih ya <laughs> Pokoknya dipastikan perut-perut oh. kita ini bakalan lurus, ramping dan bagus gitu ya. Nah ini gunanya latihan itu ya, berlatih, menjaga imun dan juga menjaga kesehatan kita gitu. Ini ada tower ya, ada banyak tower di sini. Tower-tower sinyal ya. Dan kaki pun sudah mulai panas ya di sini. Tapi kita tidak pantang menyerah di sini. Ya. <sukur> di sini banyak orang-orang pada berkebun. tidak tahu berkebun apa ini ya. saya. <tik> oh, <tik> <tik> Oke, okay, kita sudah live di sini sekitar 45 menit ya Sama kita berjalan juga di sini 45 menit Mengitari desa-desa Banyu Biru Dan juga di sini juga Sekali orang yang berkebun bertani, dan juga di sini sudah anggapnya ah, yang di sana itu adalah masjid. Ya, masjid yang bagus sekali. Ya, oke, lanjut lagi di sini. जी हां dasar SD Negeri Panyu Biru tuh ya hmm. Nah, kalau ini namanya Polsek Banyu Biru Nah, ini nih ya ini. Bentar lagi kita sampai Ini Polsek Banyu Biru yang ada di sini ya Ini polseknya nih Ya, buat kalian semua nih Banyubiru Biru Nah, ini adalah patung Patung pejuang ya, pejuang karena mau menggawa uh, bambu runcing ya. Nah, ini ya, di sini ada ATM, ada ATM, <tuk -tuk -tuk -tuk ada uh, rumah warga gitu ya. Disini ya, rumah warga Jawa ya, seperti ini ya, contohnya. Okay. Okay. kita putar nakas Kita. kalau sudah di sana Di sini eksplor ya. Kita eksplor di sini. Kita berjalan sudah hampir uh, kurang lebih 3 kilo ya. Eh, kita sudah menempuh jarak kurang lebih 3 kilo Kita hitari gunung, lembah, bukit, rumah warga. Kemudian kita sampai persawahan, perladangan, kebun Dan kita sudah sampai di polsek Banyu Biru Dan kemudian kita masuk ke mana ini? Ini ada mungkin Pembatas Ini udah lama ya? Oke, kita langsung aja Bentar lagi kita masuk ke SPN Banyu Biru oh, Masih bertahan Ya memang tadi Sesuai dengan perkiraan Kita satu jam ya satu jam kita gitu sudah berjalan, ya. Ins Insya Allah, ya, otot-otot yang ada di kaki kita itu semuanya lebih kuat. Gitu. Nah, ini ya dusun Grandusari. Kalau kita itu namanya RT, ya, sini dusun, ya. Sebentar lagi kita finish ya. Kita finish. Nah itu ada orang yang sedang berolahraga ya. Adik-adik kita ya. Olahraga sepak bola mungkin ya. Pembentukan sepak bola di Banyu Biru ya. Nah, bagus sekali ya buat memajukan bangsa Indonesia ini di bidang olahraga. Nah. Oke, kita lanjut lagi di sini. Itu merupakan ujungnya ya. Pintu masuk samping spain banyu biru. Ini memang satu jam kita perjalanan ya. Berolahraga, sekaligus kita melihat-lihat mengekspor dunia di sekitar kita dari Serang ke sini kurang lebih 9 jam Nih, sedang memantau lada uh, lada pertaniannya nih takut ada hama atau walang sangit nah, ini ya, pakai masker ini pakai masker juga ya kita tidak boleh kalah jadia kita dimanapun berada masker wajib menempel kecuali kalau sekiranya nya kita lagi konser, mungkin ya, akan mengeluarkan suara itu pun. Kalau sudah selesai, pakai lagi gitu. Kita lanjut lagi di sini ya. Kita lagi sampai di Spen Banyu biru ya, pintu gerbang samping. jalanannya itu sekitar satu jam ya, sesuai dengan arahan tadi ya, satu jam. <mike> Belum. Garing gending jalan itu. nah ini para penjaganya pengasuh ya yang ada di lemdik expand lem Biru ya yang mengawal kita sampai sampai ke Pol Kesatuan Banyung Biru nah ini ini tubuh ya ini tubuh tribrata nah ini kalau terlihat dari arah sebelah sana itu untuk terlihat putri beratanya ya. ini kita sudah berjalan sesuai dengan atensi sekitar satu jam ya. sekali ya dari kaum muda atau tua semua berbaur menjadi satu Satriani ya. Nah, oke okay, ya. Jadi eh, itulah perjalanan kita pada pagi hari ini, gitu ya. Kita berjalan-jalan di espen bajiriri, melihat suatu keindahan alam. Mulai kita dari yang namanya mendaki eh, gunung lewati lembah, masuk ke rumah warga. Oh, kita senyum sapa salam di sana dan juga saya akan masuki ke kesejahteraan maka dari itu inilah ya akhir dari perjalanan kita pada hari ini ya semoga ini menginspirasi memotivasi kalian semua yang berada di manapun berada tidak perlu pantang menyerah kita raih impian dan juga kita raih suatu pengalaman yang berharga baik itu pengalaman kita Berdinas dan juga ketika Pengalaman kita sedang bekerja di tempat yang lain gitu. Maka dari itu Bapak Binti TV Memotivasi kalian semua ya. Jangan batang menyerah terus Semangat Dan juga uh, Kita Harus benar-benar dalam bekerja Jangan pernah Yang namanya itu Bekerja menyempelekan Suatu kerja Kita harus semangat ini ya perjalanan kita hari ini dan kita akan masuk ke ksatrian dan itu ksatriannya ya. ramai-ramai ya sampai ada yang di belakang dan akhir kata Pak Babin pipi mengucapkan wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like subscribe dan komen di channel Pak Babin dan Semoga channel ini menginspirasi Anda semua bro. Salam hormat buat semua. Yuk, jangan lupa tonton video Sampai jumpa.